Halo semuanya, ketemu lagi bersama channel kesayangan kita, Guruku Gamer, di segmen kali ini ya, di episode kali ini. Uh, jadi gimana kabar kalian, anak-anakku semuanya, apakah masih stay at home dan baik-baik saja di rumah? So, untuk petualangan kita hari ini, ya, karena mungkin dari beberapa kalian, akhirnya memutuskan untuk meneror DM saya. <laughs> Oh, uh, Dark Domes game ada lainnya lagi. Coba dimainin bu, oke okay lah kasih you are my boss ya, kayak katanya kak Nesi Chels. So we gonna do that right now. Dan kali ini kita akan mainkan gamenya Dark Domes yang kedua, Unwanted Experiment. Nah, bentar ya, ini tak continue dulu nah ini dia bebenguknya, kalau kalian lihat IQ7, rarainya nah, nah itu, itu itu ya the unwanted experiment nah aku masih belum tahu jelas gimana uh, kisah yang akan kita jalani kali ini, dan aku juga sama-sama penasaran so, apakah kalian penasaran? press circle to start Oke, okay, I'm ready. Uh, kita baca sama-sama. Rumors, rumors have apa itu, arisen, arisen, rise among some hidden sounds villagers. Ada rumor yang tersebar ke seluruh desa. A newly arrived scientist is raising suspicions with his strange behavior. Ada seorang ilmuwan yang mulai menampakkan gelagat-gelagat mencurigakan. Some villagers say they have seen strange silhouettes near his laboratory. Beberapa penduduk bilang bahwa mereka melihat penampakan siluet seseorang di dekat laboratoriumnya si ilmuwan. I don't know siapa itu. 2 bulan yang lalu ilmuwan itu datang ke desa ini dan rumor tentang tingkah laku dia yang begitu aneh cukup menyebar cepat saat itu ilmuwan itu berkelakuan aneh dengan selalu menolak Berinteraksi dengan orang-orang sekitar Dan malah terlihat marah Ketika orang-orang berusaha untuk menyapanya Dan akhirnya ilmuwan itu menjaga jarak M Maksudnya bukan PPKM ya, bukan Tapi uh, tidak ingin didekati oleh orang-orang desa setempat Intinya menjadi pribadi yang tidak ramah gitu loh He has installed his laboratory Ilmuwan ini, punya laboratorium khusus di rumahnya Lebih tepatnya di basement Di ruang bawah tanah Yang terletak sangat jauh dari pusat kota For this house in the town Itu aku nggak tahu maksudnya apa Kayak eh rumah yang paling ujung Ujung jalan gitu, paling nyelempit oke okay, next wait a second what is that orang-orang desa bersaksi bahwa mereka melihat sesosok bayangan aneh dekat laboratorium tersebut tapi mereka nggak tahu apa itu seorang bernama Eric Dorian Warga desa sana ingin tahu tentang kebenaran dari rumor yang sedang beredar. Dan seperti yang apa ya, keinginan tahu yang terlalu kuat mendorongnya untuk akhirnya masuk ke laboratorium itu. Tapi sepertinya dia tidak waspada. Dan dia ketahuan. Oh, sangat malang sekali. Cari masalah sih. Ya. Yeah. So, selamat datang di Dark Domes The Unwanted Experiment. Dengan Eric Dorian yang sedang terikat. Karena keingin yang lebih. Dan tidak bisa dia kendalikan itu. <laughs> Aku malah jadi jahat begini ya. Oke, okay, uh, buku catatan sudah, pensil sudah, siap, tinggal nyatet. Eh, sekalian tak buka aja. Kuta-kute, -kutak, tiba-tiba kita perlu, Alright. Here we go. Kita cek, cek, cek sana sini dulu ya. Ini ke atas. Oh, nggak bisa. Belum boleh keluar berarti. Apa itu? Apa itu di toples? Kok kayak tikus. Kok belum-belum udah ketemu brankas. Oh enggak, enggak, enggak. Kita enggak akan bedah petlock Oke. Okay. Eric, ah, bangun juga akhirnya. erik, kamu tahu kita lagi di mana, Eric? Oh, bisa putus, bisa putus Lanjut, lanjut Wah, bagus Segera bebas Iya Ayo kita temukan jalan keluar dari sini Oke Erik sudah bangun, sudah Lepas ikatan juga dan segala macam Kita perlu lihat aset, oke okay, bisa diambil. ada kepala kambing juga ya, tapi buat apa? My fingerprints don't work. Hmm. cukup canggih juga. wastafel, airnya nyala, tidak ada air. Apakah bisa dibuka lemari ini? Belum bisa ya, kita butuh kunci berarti. Yuk kita ke ruangan sebelah kanan. Ada apa saja? O Darts. Dartsnya bisa diambil. Ah, kita harus cari pattern kunci ya. Main game kayak gini tak tekanin sekali lagi. Kita harus waber enggak boleh emosi enggak boleh terburu-buru kenapa karena setiap clue itu penting dan bisa saja saling berhubungan satu sama lain itu di toples itu kok kayak tangan ya iyo Oke kita dapat brush kita dapat buku lagi kali ini isinya apa coba hmm. What? Passion Chris Ari Arias Gonzales, Mexico Wow, dia bermutasi Loh, jangan-jangan yang siluet aneh yang dilihat penduduk itu tadi Si Chris ini Dia jadi mutan Wow, serem banget. Hui, ini dia yang kita mainin kemarin, ya. GG, sekali. Oke, okay. oke, okay, oke. Okay, oke. Okay. Uh, kita punya kaset, kita punya darts, dan kita punya brush. Tapi aku masih nggak tahu itu apa. Oh, oke, okay. hmm. aku belum tahu itu apa. Yang jelas, bukunya nggak bisa kita ambil. Oke, okay, next dulu ya. Ya ampun, apa itu di lemari? Kok ini, kok ada bekas cakaran juga? Ini juga apa? simbol-simbol juga. Oh kali ini kita bisa lihat atas ya. Scratch. Ini nggak bisa lihat atas. Banyak petlock juga ini. Lumayan lumayan. Wow. Sepertinya ini kenangan mutasinya si Chris Arias itu tadi ya. Second. ada simbol ini loh ini oh kan ntar catat dulu terus ini tapi kenapa kok demikian nah ini, ini, ini. dan bulan kok ngentrek sekali oke okay, sudah kita catat sejauh ini wow apakah ini ilmuwan gila itu dan kenapa dia melakukan eksperimen-eksperimen kayak gini ya untuk sementara aku masih belum tahu maksudnya apa Ularnya kepalanya dua Tapi kita catat dulu aja Sumpah Simbol ini tuh tak kira huruf hiragana. Sekilas Oke okay, Sudah selesai mencatat yang pun Bayangin di tanganmu ada mata itu gimana gak ada laci-laci yang bisa dibuka apa nah center good. apa ini look CH2 OPH ini bacanya gimana bentar kita harus cari fuse juga untuk hidupin X-ray dan ini dikunci ini untuk apa? oke ada empat ruang berarti ya nah ini kita belum boleh keluar dan... buat mana ya? mulai imajinasi. Oh, uh, tadi nggak bisa dideketin. Flowers? Flowers? Gak bisa. Brush? Menurutku ya ini. Oh, hi there. Karena belum ada listriknya, iya, belum ada fuse-nya. I really have no clue. Kaset itu buat di mana? kok aku nggak kelihatan? Mungkin kita perlu cek buku yang tadi. Nah, aku tidak tahu kenapa itu bisa tiba-tiba terjadi terus uh, habis dikini ya, kan kita juga perlu cari gunting ya kayaknya ya ini lo buat apa? Jumpscare ya, terima kasih banyak developer Karena mungkin kemarin Kebanyakan jumpscarenya ya Oh my god ngapain lagi nih Dua Oh angka, yang ini angka Hmm Blocking the door Bisa enggak? Bisa, nah, kita harus, tapi kita belum punya kombinasi sih. coba-cobain dulu ya. Gini, aku biasanya teori umum yang ada di game puzzle. Itu ya, misalkan kalian lihat di sini ada mata toh. Itu wakilnya nil nilai atau angka satu. Terus ini wakil dari angka 2. Terus ini wakil dari angka 3. aku lihat satu-satunya yang jumlahnya 4 itu nih rambutnya ya Allah itu keluh yang sangat tersembunyi sekali coba aja kalau teorinya salah ya kita coba lagi berarti yang pertama ada eh bukan yang ini Bukan, bukan, bukan. itu Bukan, bukan yang ini juga, bukan yang ini juga. Aduh, mana yang itu? C, kita move ke sini dulu, bentar. Nah, kayak ini satu, mungkin satu itu bulan. Nomor dua itu tando, itu nomor tiga, itu yang telinganya tiga, sisanya yang er, pakai gelang. Saya kita lihat dulu, saya ini oppo nih, sing satu, satu dua tiga empat lima, ini juga lima juga. Tapi kita tahu dua dan tiganya hmm, semoga ya bisa dicoba-coba satu bulan Duh. serius oh, sebentar kawan-kawan kayaknya mereka ada dua puzzle ini dua segitiga yang punya Uh -uh. nomor tiga yang kayak hirak oh sorry ya, muter lagi dong oke okay. sama, udah salah kita coba dulu, bulan uh, yang ada panahnya keluar dan punya ekor ya sama berarti dua foto itu tadi berhubungan sama kotak ini ya oke okay, at least we know something oke okay guys uh, jadi setelah apa ya perjalanan yang panjang aku mewekir. Aku menemukan pola yang sama di buku catatan merah yang kita temukan, yaitu yang hitam-hitam ini sama yang ini. Nah itu ternyata punya kemiripan sama ini. Ini loh, ini dan ini. Nah hubungannya di mana kita di sini tak tunjukin. Yang pun aku Aku kembali merasakan neraka barusan. Aduh nah ini nih nih Jadi mungkin ya antara empat ini harus kita coba. Gak tahu yang mana. Yang ini kan garisnya satu, garisnya satu. Nah berarti yang di sini. Terus c, yang garisnya dua kan di sini. Ini. Terus, yang garisnya, sorry, yang garisnya tiga, yang di sini, dan yang garisnya empat di sini. Ya, mana aku tahu jika berhubungan seperti itu, lah. nggak pas kesambet, batal, aku enggak tahu lah. Pasti aku do'wim lama ini tadi, saking tak skip, kan ya. Biar ya, kalian enggak lama-lama ngikutin pusingnya aku. Oke, sekarang kita lihat lagi. Yang nomor satu, itu yang ini berarti. Oke, okay. yang ada ekore. Terus, yang nomor dua. Itu yang di sini. Ini. Yang kayak hiragana. Terus, yang nomor tiga. Itu yang ini. Bulan. Sama ya, nomor empat itu yang ini segitiga, segitiga oke. Sekarang kita coba ke sini dan urutin semua simbolnya. Simbol pertama panah uh, yang ada ekor, yang nomor dua hiragana betul, yang nomor tiga bulan, yang nomor empat segitiga. Apakah benar? Yes. Thank you. Thank you. Perjalanan yang lama, lama sekali saya sampai posing. Kita nambah fuse sama kunci. Oke. Okay. Uh, fuse itu untuk di X-ray. Sini. Kunci ini aku nggak tahu. Apakah di sini? Nope. Nah ini, semoga bisa nyala. Kita lihat lagi kedipannya ya. Tuwa, K, Padma, 5. Apakah sampai sejauh itu game ini memikirkan semuanya? Tuwa, K, Oh. Tuwa, K. Kita catat-catatin aja. Tuwa, Otika. Oh, Tua wa ka e ka satu oke okay. oh. serius coba urutin uh, ya ini teori ngasal ya jadi cocok logi cocok logi biasa sama sekali tuan. <laughs> sekarang karena kita punya kunci kita coba di sesuatu yang lain kabinet mungkin. oh apa ini kenapa di situ? spool of thread. Aku kebanyakan nonton MacGyver, guys. <guluh> alright, alright. Apalagi yang bisa kita temukan. Ini kita belum nemu gunting. Dan belum nemu dua hal ini. Oh... <guluh> Aku panjang banget. Berarti ini mungkin berhubungan sama yang tadi yang cepuk, cepuk cepuk gitu yang ditekan yang ini yang ini yang ini dan yang ini baiklah apakah kita bisa satu kali gameplay itu menyelesaikan episode kali ini I don't know lagi ya kita coba lagi apakah berhasil hmm, kita coba lagi sih bentar-bentar apakah kita terlalu terburu-buru jangan yang ditekan itu yang item malan eh yang putih mallan Kenapa kamu begitu rumit kawan kawan rumit sekali coba di opposite ya I don't know why, I don't know why. I don't know why. Ah. Uh, aku iseng-iseng aja gitu loh. Soalnya banyak yang berhubungan sama angka juga. Siapa tahu mereka berhubungan gitu loh. Oh. Really? Aku, ya ampun, kenapa setiap aku menyelesaikan sesuatu di sini itu selalu seperti... Oh, ternyata gitu ya. Nggak kayak detektif yang terencana gitu loh. Oh, ini mungkin di sini, ini mungkin di sini, ini mungkin di sini. Tapi aku nggak ya semuanya dipencet gitu loh. Ancen nggak bakat jadi Sherlock, oh Ancen Aku takut jam sekarang, loh. Ini enggak nggih kita orang ini ampun kasihan wah Chris, quick find the antidote eh uh, mungkin lek like, tanya who are you itu. Kita ya nggak kenal juga mungkin ya. Lek like, misalnya dia kenal ya nggak mungkin tanya who are you. Dia tanya what happened to you. Nama aku Alex aku kerja di sini sama Profesor Freyer tapi dia berubah berubah gimana Pak aku tidak setuju dengan eksperimen mutan Pak terus dokternya marah ah Oh dia mau melaporkan si ilmuwan tapi malah disuntik sama cairan yang dia tidak kenal. Aku butuh antidot obat ya, kayak obat untuk bisa balik ke tubuh manusiaku dan fingerprintku bisa. Ah, kurang sedikit lagi, berarti kawan. Tujuan kita ada di dunia ini kurang sedikit lagi. Dia bisa membebaskan kita dari basement ini. Hmm, where do I find the antidote? I remember a password. Aku ingat sebuah password yang bisa membantu kamu. Ya. Ya, barusan mau ingat kodenya. Harus dicari ini. Aduh. Ya, usah. Uh, apakah ada yang itu? Kenapa tangannya kayak gitu? Ini kenapa tangannya? Uh, uh, kayaknya dia gambar sesuatu deh. Ajar bahasa isyarat, Bentar ya. I can reach it. I can reach it. Gestur paling kelihatan itu yang spiral itu loh. Is anything happen? No. Kita cobain di semua tempat yang masih butuh puzzle. Tadi aku waktu Krokodilnya itu gambar di udara ya, kayak berusaha ngomong dengan kode tangan. Aku nangkep ada empat simbol yang dia tulis di udara. Satu lingkaran. Dua persegi. Tiga segitiga. dan kayak es gitu oh oke okay. oke okay, oke okay. thank you crocodile mr mutant terima kasih punya gunting punya permen Chew dan kita punya kunci kunci itu apakah di sini bukan c Uh, karena aku masih tahunya itu yang di sini aku pingin masukin ini ke sini kita dapat bunga dan itu katanya bisa kita masukkan di sini Iya yeah, of course nah ini diju dan ini jadi merah eh sorry Oh nggak oh, bisa Kok enggak bisa, cute dong. Oke. Okay. Apalagi itu? Oh, ini nene ne. Bawah, atas, kanan, kiri. Bawah, atas, kanan, kiri. Loh. No. Bawah, atas, kanan, kiri. Tidak mau